Dan tidak bisa cocok ke semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, alangkah baiknya stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok dengan ramalan ini, silahkan cari yang lebih cocok kepada anda. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu asmara kepada seorang Taurus secara umumnya. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu. Asmara kepada seorang Libra secara umumnya, dan setelah kartu asmara yang kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak secara umumnya. Pertama, di sini kita akan mengambil kartu support energi kepada seorang Taurus, dan selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi. Kepada seorang Libra secara umumnya, setelah kartu support energi kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu amalan asmara kepada masing-masing zodiak secara umumnya. Pertama, di sini kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Tahu secara umumnya, dan selanjutnya kita akan mengambil kartu. Kesimpulan kepada seorang Libra secara umumnya baik. Di sini kita sudah menemukan kartu asmaranya kartu energi, dan kartu kesimpulan seorang Taurus dan seorang Libra. Dan saatnya kita membuka dan membacakan. Di sini, kartu seorang Taurus adalah Age of Cup ataupun delapan piala. Secara umum, ini diartikan menemukan jawaban di dalam diri sendiri dan menemukan jawaban dari alam dan di sini juga bisa digambarkan ataupun diartikan kebahagiaan tidak selalu datang terlihat jadi untuk asmara seorang taurus kepada seorang libra di sini taurus selalu kecewa dibuat oleh seorang libra karena dari itu taurus ingin pergi menemukan jawaban dan menenangkan diri sejenak tentang kelanjutan hubungan taurus dengan seorang libra di sini juga kelihatan bahwasannya seorang taurus tidak tahu bahwasanya Kebahagiaan itu tidak selalu datang kelihatan ataupun kebahagiaan itu tidak selalu terwujud nyata Jadi di sini kebahagiaan itu terbentuk dalam suatu kebahagiaan hati ataupun kebahagiaan dari dalam yang disebutkan dengan kebahagiaan batin Di sini seorang Taurus kecewa kepada seorang Libra karena seorang Libra tidak mampu membahagiakan seorang Taurus di dalam segi materi Jadi seorang Taurus di sini salah menuntut segi materi dari seorang pasangan sehingga ia kecewa dan ia pergi menemukan jawaban di luar ataupun mencari jawaban di dalam diri sendiri dan tidak jarang di sini Taurus merasa bersalah karena selalu pergi dari hadapan seorang Libra sebenarnya Taurus ingin bersama Libra namun ia selalu menuntut materi dari seorang Libra di sini Taurus juga kelihatan ia ingin pergi sendiri tanpa diketahui oleh pasangan yaitu seorang Libra dan untuk supon energi yang didapatkan oleh seorang Taurus adalah Queen of Swords Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya di sini supon energi yang didapatkan oleh seorang Taurus adalah dari seorang wanita yang sudah dewasa ini bisa saja rekan kerja sahabat ataupun saudarinya di sini kelihatan bahwasanya seorang Libra suka cerita tentang masalah hubungan asmara kepada wanita tersebut, sehingga wanita tersebut memberikan masukan dan motivasi yang tinggi agar Taurus tidak selalu menuntut materi kepada seorang Libra. Di sini, wanita tersebut memberikan masukan dan motivasi yang tinggi bahwasanya untuk menerima pasangan apa adanya, dengan tidak menuntut apapun dari dirinya kecuali menuntut perhatian kasih sayang yang tulus dari seorang pasangan. Dan untuk kartu kesimpulan yang oleh seorang Taurus adalah demun. Secara umumnya demun diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan ataupun hal-hal yang menjadi kemungkinan. Di sini digambarkan bahwasanya hubungan seorang Taurus dengan seorang Libra. Di sini kelihatan bahwasanya seorang Taurus menuntut materi kepada seorang Libra dan mendapatkan dukungan ataupun sebuah energi motivasi yang tinggi dari seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di sini kemungkinan yang terjadi bahwasanya Taurus selalu ingin menuntut materi kepada seorang Libra jadi di sini tidak dipastikan bahwasanya seorang Taurus selalu menuntut di sini ditujukan kemungkinan ataupun hal-hal yang menjadi kemungkinan yang terjadi di dalam suatu hubungan asmara Taurus dengan seorang Libra selanjutnya kita akan membacakan kartu kepada seorang libra dan kartunya adalah six of Swords ataupun enam pedang secara umumnya enam pedang itu diartikan adalah sebuah pengalaman hidup ataupun sebuah pengalaman hubungan asmara jadi untuk seorang libra di sini kelihatan bahwasannya seorang libra sudah berjuang secara serius untuk membahagiakan seorang taurus dan dengan segala tindakan pengorbanan ataupun kasih sayang yang ia berikan kepada seorang taurus. Namun di sini kelihatan juga libra sudah lelah dengan taurus dan ia tidak menunjukkannya kepada seorang taurus dan ia bertujuan untuk membahagiakan taurus dengan kemampuannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Di sini kelihatan. Seseorang sedang mendayung perahu dan di depannya ada seorang anak dan seorang perempuan. Jadi ini dikategorikan bahwasanya seorang Libra ingin membahagiakan pasangan ataupun keluarga kecilnya dengan usahanya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Namun di sini terkadang tahu sangat kecewa karena terus menginginkan materi yang lebih dari seorang Libra. Di sini kelihatan bahwasanya Libra akan berjuang terus demi kebahagiaan pasangan dan demi kebahagiaan keluarga kecilnya. Di sini Libra tidak ingin kelihatan kelelahan ataupun kelihatan kelihatan capek di depan pasangan sehingga ia selalu berjuang ataupun selalu cerah di depan pasangan dan memberikan senyum yang terbaik kepada pasangan dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Libra adalah The Night of Pentacle Knight of Pentacle diartikan seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi disini dukungan ataupun support energi yang dapatkan oleh seorang Libra adalah dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang merupakan sahabat terbaik ataupun sahabat terdekatnya. Di Disini seorang Libra akan selalu bercerita tentang hubungan asmaranya kepada sahabat terbaiknya sehingga sahabat terbaiknya memberikan motivasi ataupun jalan yang sangat bagus kepada seorang Libra untuk mendapatkan asmara yang lebih bahagia dengan pasangannya. Di sini juga pria tersebut akan memberikan saran dan memberikan tata cara untuk membahagiakan seorang Taurus dengan memberikan masukan Libra harus berjuang di depan seorang Taurus dan Libra harus berterus terang kepada usaha apa yang ia lakukan kepada seorang pasangan di sini Libra selama ini selalu tertutup soal usaha yang dilakukan kepada seorang Taurus dan demi kebahagiaan Taurus dan di sini pria tersebut memberikan saran agar lebih terbuka kepada seorang Taurus dan untuk kartu kesimpulan yang didapatkan oleh seorang Libra adalah The Emperor The Emperor secara umumnya dikategorikan ataupun diartikan Raja yang berkuasa, orang yang berkuasa, ataupun orang yang berpengaruh di dalam kehidupannya jadi di sini kelihatan bahwasanya seorang Libra sudah berjuang mati-matian demi kebahagiaan seorang Taurus dan ia mendapatkan support energi dari seorang lelaki yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini The Emperor itu diartikan kepada asmara seorang Libra sudah berjuang sudah berjuang dengan penuh kegigihan untuk kebahagiaan seorang Taurus dan kebahagiaan keluarga kecilnya. Dan di sini Support energi yang dapatkan oleh seorang Libra itu adalah dari seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan di Emperor menggambarkan bahwasanya seseorang tersebut adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam hubungan seorang Libra dan Taurus. Di sini bisa saja dikategorikan pemuda tersebut sangat dekat dengan seorang Libra dan sangat dekat dengan seorang Taurus. Sehingga di sini bisa dikategorikan ia akan menjadi penengah di dalam suatu hubungan Asmara, seorang Taurus, dan seorang Libra. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di sini seorang taurus selalu menuntut materi kepada seorang libra, namun di dalam hatinya ia sudah bahagia dengan kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh seorang libra, dan taurus juga sangat menuntut keterbukaan dari seorang libra. Dan di sini kelihatan kemungkinan yang terjadi adalah seorang taurus menuntut materi kepada seorang libra yang didukung oleh seorang wanita yang sudah dewasa. Dan di sini seorang libra sangat berjuang gigih untuk kebahagiaan seorang Taurus dan berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan yang diminta oleh Taurus kepada seorang Libra namun di disini Libra sangat tertutup kepada seorang Taurus dan di disini kenaik open tackle ataupun seorang yang berpengaruh dalam hubungan mereka menyarankan agar Libra lebih berterus terang kepada seorang Taurus jadi intinya adalah seorang Libra harus lebih terbuka kepada seorang Taurus